Hai, ane nggak tega yo subuh tapi yo Ketek anai ketek. Aku anai nggak tuh pekan ini arti mbok we makkan eh ya ke titik yang ngertiinnya nih, oh ya disayang kalau lho. disayang. Hmm. Eh ibu Oh, ketemu Ka <tuk> taleni. Lah. Wis ucul dewa. langsung We. Ayah, ayah, ini udah pentil kayak gitu lagi. Hahaha ya tapi Hai <laughs> mươi